Ok guys, aku Daniel, so welcome to the escape Okey guys, aku Daniel, so welcome to the escape Malam ni aku akan vlog dalam bahasa Melayu Because aku dah record dalam 3 atau 4 vlog aku rasa um, Total semua English So malam ni aku just nak cakap dalam bahasa Melayu Aku nak uh, bukan mempertikaikan lah Ada baru-baru SOP, uh, SOP baru keluar tadi Pasal Ya yeah. Satu meja dua orang makan di kedai makan Itu satu Aku bukan mempertikaikan pasal kerajaan buat kerja ke apa bukan uh, Pasal Chinese New Year Satu meja lima belas orang untuk makan kau okay, orang kena faham Dia macam ni Waktu kita raya tahun lepas raya Aidilfitri satu rumah dibenarkan 20 orang. Okey, itu poin pertama. Ada juga poin-poin lain untuk perayaan hari lain. So kita um, ketengahkan tengahkan poin hari raya kita, hari raya Islam, Raya Aidilfitri dan juga um, Chinese New Year. Okey, um, kau orang kena faham. Jika kerajaan dah beri kelonggar beri kelonggaran kepada kita pada tahun lepas, um, SOP untuk menyambut perayaan hari raya Uh, dibenarkan 20 orang di dalam satu rumah Jadi Takkan nak beli kelonggaran, beri kelonggaran ni kepada kita sahaja um, Dan untuk um, Orang Chinese Tak boleh nak celebrate dia orang punya ya makan besar Untuk Chinese New Year So Agak tak adil lah dekat sini Bila kita tengok dari sudut tu Memang lah kalau kita tengok sudut lain uh, Mungkin COVID-19 mudah merebak ke Ataupun Ya yeah, you know Mudah untuk tersebar virus COVID-19 ni. Tapi, um, harus diberi kelonggaran kepada mereka juga. Kita kena respect lah each other. Sebab kita duduk dekat dalam Malaysia ni bukan just satu bangsa. Kita duduk pelbagai bangsa. Kita ada Malay, kita ada China, kita ada India dan juga kita ada banyak macam-macam. Uh, jadi, kena lah respect. Haa... Uh, jadi di kedai makan Bila dah diberi kelonggaran Makan di kedai ma di kedai makan Okey Diberi makan di kedai makan Dua orang satu table Korang janganlah pula Macam kedai di kedai Kedai bagian kampung Ataupun kedai bagian pedalaman Yang polis tak cek Korang ambil Take uh, advantage Dekat situ Korang ambil kesempatan Dah boleh makan dekat kedai makan Korang yang buat benda tu Jadi lebih teruk Korang pergi Ya yeah, you know Satu, dua, tiga meja Disambungkan Makan sekali ramai Walaupun tak ada orang cek Pihak kedai makan pun aku tak faham Kenapa diorang membenarkan benda-benda semua ni Ingatnya polis tak cek Korang hanya takut um, dengan dengan polis Tak takut dengan virus tu Bila dah merebak Korang salahkan SOP Korang salahkan kerajaan Korang salahkan SOP kerajaan ni tak betul Macam-macam Viral lah dengan budak twitter yang aku nak cakap bodoh dengan bangang ni Aku bukan budak Twitter. Aku ada Twitter tapi aku tak tak aktif kat Twitter. Sebab aku tahu Twitter ni lebih teruk daripada Instagram dan juga Facebook. Walaupun orang boleh type aja, post gambar pun, limit berapa gambar aja. Tapi Twitter ni lebih teruk daripada daripada Instagram. Apa yang aku perasan dengan Twitter ni? Dia punya trending tu semua. Twitter ni dia macam satu kelompok yang amat kecil, dia sempit. Itulah itu persepsi aku lah. Jadi aku dapat komen. Um, kawan aku dia cakap aku ni cakap dengan dia kita dah dibagi kelonggaran untuk menyambut hari raya di fitri satu rumah um limited ternary in one house takkanlah chinese tak boleh indian tak boleh tapi aku tak ada komen kalau kau komen pasal kalau kau komen kat bawah nanti video ni kau komen yang pasal dekat masjid tu aku no komen sebab yang pasal kat masjid Buat ceramah tu semua Aku no komen sebab itu SOP kerajaan Aku tak berani nak mempertikaikan apa-apa Sebab aku masih budak lagi Korang memang takkan percaya apa yang aku cakap <laughs> So kita cakap pasal Chinese New Year semua lah Respect lah each other Bila ada bagi kelonggaran tu Korang cuba Menggunakan SOP tu dengan sebaik mungkin Janganlah bila dapat kelonggaran ni Korang huha huha tak jaga SOP Tak pakai face mask Korang tak Tak Tak jaga gap of social, one meter social distancing. Uh, ya. Yeah. Jaga semua yang boleh. Yang boleh kita putuskan. Kita disconnect dia punya network antara COVID-19 tu. Daripada dia spread, menyebar ke semua orang di seluruh dunia ni. Guys, aku respect dengan negara-negara. Sebelum ni Malaysia pernah dapat ring. Sebagai negara, antara negara yang terbaik. Menguruskan COVID-19. Tapi sekarang guys, korang tengok. Aku tak nak cakap apa. Nanti kalau aku cakap aku cakap lebih sikit pasal diet Malaysia ni bodoh. Korang marah sebab aku pun a part of Malaysian. Jadi, cuba respect. Even dekat depan rumah aku ni ada. Kalau diorang tengok lah video ni, aku tunjukkan dekat korang. Nak lepak boleh. Tapi, korang faham-faham je lah apa yang akan jadi. Macam semalam aku dah dapat news viral dekat dekat WhatsApp. Yang orang um, Kena saman um, RM1,000 dekat depan rumah orang Sebab seorang tua rumah Dan diajak kawan-kawan dia lepak Ke depan rumah dia So, bila polis datang, kena lah saman Seorang RM1,000 Kalau dekat situ ada dalam 12 orang, 13 orang Korang tambah lah RM12,000 um, Tak pasal-pasal lah Kena keluar untuk Disebabkan dengan korang buat benda yang orang kata Tak ada faedah Macam dekat depan rumah aku juga ni orang lepak dekat rumah member orang dan Lepak, sembang, main game In case lah, kalau orang belajar tu aku respect lah juga Aku tak nak cakap apa Kalau orang belajar tak apa Aku tak nak cakap apa, -apa. Tapi kalau orang buat benda yang something orang kata Lepak-lepak sekadar sembang-sembang aja <tuk> Tak perlu Boleh je sembang-sembang Dekat conversation uh, whatsapp kita ada banyak social media untuk kita connect. Kita berhubung dengan kawan-kawan kita. Dengan family, saudara mara. Kita boleh video call. Group video call. 8 orang dah boleh dah sekarang. So, tak ada alasan dah. Kalau korang tak boleh jumpa kawan-kawan. Boleh je. Kita bukan dekat zaman kuno. Zaman yang tak ada teknologi. Tak ada, tak ada smartphone ni. Kita ada smartphone. Kita ada laptop. Kita ada komputer. Aku tak cakap lah. Semua rakyat Malaysia ada komputer, ada smartphone. Tapi, aa... Um, kita kena bantu untuk kita putuskan uh, This network covid-19 ni uh, Ya yeah. Aku rasa video sampai sini je Guys uh, Bantu kita orang untuk kita orang dapatkan 1000 views di filem sahabat kita nak di prison stone ni Share je dekat siapa-siapa, dekat family, dekat parents, semualah um, Aku akan keluar lagu baru Dan kita orang akan keluar short filem baru uh, Tunggu je, stay tune Aku selesai video sampai sini. Um, so guys, don't forget to subscribe, like, comment and share. Aku Daniel Escape and House. Peace, assalamualaikum.